Kita beralasan menunggu, menunggu, wait and see In the name of doing great things dalam nama melakukan perkara gede-gede Aku gak mau yang kecil-kecil Atau hal-hal yang terlalu ajaib Belajar to accept what is lower than your expectation Belajar untuk bisa menerima yang lebih rendah dari ekspektasi Bukan standar moral ya, kalau moral gak boleh Kalau cinta Tuhan harus segenap hati, segenap kekuatan apalagi Kalau kita melayani sesama, beri yang terbaik tapi kalau dalam hal menerima nih, ceritanya menerima nih. Kalau aku dapat segini, aku baru damai. Turunkan ekspektasinya. Orang kalau nggak punya ekspektasi apa-apa untuk menerima, dia dikasih dikit aja happy, ya kan. Jadi untuk tingkatkan damai, sebenarnya bukan damainya harus bertambah. Turunkan ekspektasinya. Aku harap semua orang harus hormati aku. Semua orang harus mengerti aku. Nanti nggak damai hidupnya. Selalu mengeluh, kurang ini, kurang itu. Dan selalu ada aja salahnya pada manusia.